nanti kita dah ya baru ngomongkan ya oke okay, uskas bulu kirpal nah, cair teman-teman ya Berikan. nah kalau ngomong aja si dikasih gua berhitung dikasih kali halo Para curagan susu jahe Canda herang Balik lagi ke channel gua. Welcome back again to my channel Everybody Mau bahas lagi US Bawah 150 ribu Seperti biasa guys kita hancurin di bet-bet gede -bet dulu Klik-klik-klik-klik klik Biar hancur teman-teman Caranya gimana Triknya gampang banget ya guys Kita langsung bet di 1000 aja DC nya on langsung otomatis normal tanpa checklist teman-teman kosongin semua checklistnya ya guys BC nya jangan dimatiin hidupin terus kita cari JPJP -JP murni tanpa buy guys Teman-teman yang suka banget sama si kakek bangke yang kayak kecoa ini Boleh kalian subscribe channel gue Karena gue bakalan banyak banget bahas kakek uus dan juga mirna teman-teman Pola-pola -teman. gacor jikpot-jikpot murni ya teman-teman ya jadi kalian boleh langsung subscribe biar gua makin semangat cari pola. Oke, kalau udah beres di normal tanpa skip auto, nanti kita lanjut ke spin turbo tanpa skip 30 kali, guys. Kita lihat segacor apa polaku ini? Kita lihat sama-sama teman-teman. Nanti kita dah ya, baru ngomongkan ya. Oke, okay, us kasih gua 15 free spin tanpa buy di bet 1000. Kalau lu buy 80.000 teman-teman sayang ya. Gua nggak tahu, lu nggak tahu isinya apa. oke okay, mantap kasih lagi, us nggak mau, teman-teman. Ijo nggak mau pecah, teman-teman. Kita tunggu ya yang pecah. Oke, okay, petir datang nyambut dong. Aduh, jam pasir kurang satu. Us bangke lu babi. Oke, okay, ijo ungu dikasih guys kasih cici us u uh, biru segamrengan co sekantong keresek penuh petir us turun us enggak mau petirnya jam pasir petir us turun mantap aduh cuman dua kelek gogok oh, oh, us Oke 19.000 lumayan ya guys total pengali dua tambahin lagi us boom dua petir nggak disambut Oke kuning 6 petir lumayan co nambahin lagi total pengali tapi pecahnya sedikit guys gak masalah masih ada 6 free spin masih bisa jackpot guys oke ungu kasih merah us idih ungu gak mau sambut petir oh kuning sedang brengan. lumayan walaupun paling kecil ya guys oke satu karung layar guys ungu masih dikasih kasih cincin us. uh cincin sekantong keresek cok mantap dikasih jam pasir ceban lebih nih guys ditambahin petir. 8816 diarsensa sensa hahaha <laughs> oke okay, ya baru main dikasih profit enak banget enak ya guys ya harum-harumnya gua bakalan profit lumayan lagi masih satu-satu kantong kresek nih guys pecahnya biru mantap lagi us ungu lagi us Merah, kasih cincin, us, cincinnya us, uh, masih dikasih cincin, cok. Kuning, us, aduh, gak mau kuning biru, teman-teman. Kalau kuning biru pecah, jangan-jangan bakalan pecah juga jam pasir dan cawan. Tapi ini udah lumayan banget, guys. 268.320 perak sedap teman-teman langsung pun pundi naik ke 400.000 guys gua pengen WD aja rasanya cuman nggak enak pembuktian cuman sedikit guys ya pola gua baru berjalan seperapatnya coy masa gua mau langsung WD untuk pembuktian gua lanjutin teman-teman ya minimal sampai bet 6.000 nanti guys kita lihat sama-sama ya seberapa banyak gua dapat profit dari kakek Uus ya guys semoga kakek Uus juga lagi bagus ombaknya teman-teman Oke kalau ini yang pertama udah beres kita lanjut ke turbo doang tanpa skip 20 kali 20 petirnya datang 920 perak doang dikasih nice doang Oke lah nggak papa ya Segitu masih ngasih duit uh US kita harus berterima kasih Terima kasih kakek uh US, <guruh> Jangan sampai lupa berterima kasih sama kakek Nanti dia susah ngasih Oke okay? lanjut ke 20 turbo guys Tanpa skip ya guys DC nya usah lu parum-parum Lu mati-matiin maksudku yeah. ya Bahasa Sunda parum guys Lu lain aja terus sampai akhir lumayan guys Biar petir-petirnya bisa ngaceng tegang dateng dari us guys ya biar ototnya ngaceng terus si ya, us nih Jadi kita lihat kasih lagi us oke cincin dikasih kita lihat petirnya dateng ke enggak mau oh, segam ringan mah kotak semua teman-teman segam ringan lagi jam pasir aduh petirnya nggak mau nyambut Cok Emang ya si Uus ini kayak babinya begitu ya Kirihan polanya yang pecah bagus Nggak ada apa kirinya. Nah lanjut, lanjut lagi 10 temen-temen ya Kita lanjutin kalau udah habis Kita lanjutin 10 kali turbo, turbo doang guys. guys Udah mainin yang lain Turbo Auto -Normal. Auto normal Udah itu udah aja ya. ingetin itu aja 10, 30, 20, 10 naik tiga 10, 10, 10, 30, 20, 10 naik bed Lumayan, Lumayan guys seperti 8 Tapi u boleh turun naikkan Sesuai modal guys Jangan ikutin gue banget Ya lu variasi-variasikan sendiri. Oke petir, eh petir skater. Maksud gue dua ngangkut di bawah nunggu dua lagi nggak mau datang teman-teman. Gue mau naik bed ke 1500 seperti biasa ngulang lagi dari awal polanya 10 kali auto normal tanpa checklist kosongin ceklisnya guys. Checklist kosongin ya. Kita lihat nih datengkah petir atau skater lagi di bed 1500 kita tunggu sama-sama kita, kita tunggu, tunggu barang ya teman-teman sambil lu jangan lupa guys ngopi ya kalau mau ngopi nanti kurang asik gitu Yes oh. kalau gua ya terserah lu mau ngopi susu, -susu jahe ya, guys <laughs> Oke kita lanjut turbo doang tanpa skip skater tiga nih teman-teman nanti satu skater lagi datang gak mau cair cok Oke okay, skaternya lu bisa lihat udah 33 ya guys ya semoga cair nih cok di berat 1500 skater ya guys ya selalu yang masuk gua tadi mau susu, susu susu susu kopi kopi susu susunya disensor <ganti> kopi susu jahe susu jahe dairan gobloknya oke bercanda intermesso sedikit yes, ya guys ya kalau inter milan biasanya main bola oke kita lihat kuning pecah merah dikasih hijau kasih sedikit us oh bukan sedikit lumayan -mayan. banyak petir datang teman-teman 6 doang eh gua kirain mau datang 25 tiga skater udah kelihatan nih teman-teman mau datang skater lagi biasanya ya semoga beneran datang, datang skater, skater kita, kita lihat sama-sama guys, oke okay, perhatikan sama-sama ya guys ya polanya mudah aja turbo doang nggak pakai quick teman-teman ya. dan nggak pakai skip dc nya on besar, oke pergi dua disambut kayaknya sedikit yang ini guys, bahkan polanya berantakan, gua bisa terlihat ya lo bisa lihat juga polanya berantakan, oke kita lanjutin di turbo sepuluh kali eh dua kali ya guys, berarti cair teman-teman ya skater ribet 1500 cair cuy Oke kita lihat sama-sama sebuah pembesar di kasih Uus ayo ijo kasih us mantap ungu pecahin Uus aduh maksud gue biru muda ngomong pecah dia ya, Cok kampresi Uus Oke kita lihat Hutan ke 11 masih banyak teman-teman masih bisa JP ya guys tiga tunggu Dan, mantap aduh kuning ngomong pecah guys Cukur, kurang satu bodoh mau pecah dia ya. ya. hai dong Uus luar gak mau nyangkut Cokolanya. cok okay. cok oke cok dikasih mantap biru dikasih us eh gak mau guys 1500 skater isinya eh begini teman-teman kecoak bener usih ya, babi US oke okay, kita lihat hijau mantap petir 12 nyangkut nih ai enggak mau itu cawan kurang satu doang mau turun dia us kapret guys oke okay, 28 lumayan tetap kali 15 masih ada 2 frispen cincinnya -cin -cin nggak mau kurang satu goblok bener Uus uh, babi Oke okay, kuning dikasih dong warna hijau mantap jiwa guys kasih petir uh, us, kasih jam pasir kasih petir gak mau cok <laughs> aduh harapan gua dari 1500 dapet 200an minimal guys enggak dikasih guys, Oke okay, gak masalah guys kita lanjutin lagi di bed selanjutnya nanti ya habis ini sepuluh dulu teman-teman ya sebelum kita lanjut ke bet dua ribu empat ratus dengan dari sekitar di bed tiga guys gue berani karena sudah naik pundi-pundi ke empat ratus ribuan nih teman-teman kita lihat sama-sama ya berhasil kaguh satu menanti tiga skater lagi teman-teman biru dapat lagi oke cincin segam sekelompokan oke dua skater tulu menanti dua skater lagi ayo usbang Oke. Okay. ke enggak mau ngasih, cok. Oke, percayain lagi us enggak mau ngasih, cok. dan Uh, lu lihat cincin merah, perti 14. Uh, sekali doang. Aduh, tapi lumayan nih, guys. Aduh, mantap jiwa, teman-teman. 100.000 di luar, guys. Sudah 500 naik pun di-pundi, guys. Satu kali lagi putaran berarti turbo doang dengan DCO tanpa skip 10 kali, teman-teman. Habis ini baru 25 enggak disambut babi. Uh, kecoa. Oke, okay, kita lanjutin, guys, ya. Tanpa checklist satu pun kita naik bet ke 3.000. Ini masih kagok rasa-rasanya, teman-teman, untuk buat tarik, guys. Untuk pembuktian aja sama lupa kalau gua main normal, gua gak mau tamat. Biasanya gua tarik aja, teman-teman, karena sayang nih udah bisa beli rokok Marlboro sedang berengan, guys. 10 enggak mau disambit tiga 3000 teman-teman. Benar-benar bangke hati-hati dengan usg ya bisa-bisa bagus di awal tapi tengah-tengah bisa jelek makanya lu jangan terlalu tamat main beginian dan adem pakai dua skater guys menang di dua skater lagi nggak mau turun ketika lu udah lihat profitnya mantap lu gara aja teman-teman jangan terlalu maruk dengan jp guys nanti malah habis biasanya gitu ya oke kita lanjutin turun doang 30 seperti tadi awal lagi mantap aduh nggak mau yang percacok kurang satu hijau kurang satu ungu babi luus ayo kakek gimana gua mau sungkem sama luus kasih duit cuma segini sejuta gitu enak eh, gua sungkeman sama lu kayak ya sebagai cucu lu kan kalau segini kan kurang rasanya gua masih maki maki lu kayak aduh judul macam apa gua ini udah duit bukan terima kasih ya guys dua karakter enggak mau pecah teman-teman kita lihat ya guys Seberapa banyak gue Kasi kasih duit segini sukini. sudah lumayan makan stik sama pacarnya orang sudah lumayan ya guys ya kita, kita cari pacarnya, pacarnya orang yang paling cakep ini gue bawa duit ya. banyak gitu ya, <laughs> pacar gue soalnya kabur guys gue main kriminal mulu <laughs> oke okay, mantap hijau dikasih ungu, us kasih us, uh mantap ungu cawan dikasih, aduh petir nggak mau daten temen-temen. Kacau sekali. Oke biru muda dikasih skater tiga turun dong usg mau teman-teman. Oke ungu cincin nggak mau juga ya guys ya turun cincinnya petirnya bed tiga nah, hati-hati dengan bed ya guys ya kita lanjut dua puluh doang. hati-hati dengan bed ada salah satu bed atau dua salah bed. <gat> ada bed <gat> ya ya yang gacor, kacau, ada bed yang gacor, maksud gue begitu ya paham lah ya, ya? mengerti lu semualah. maksud gua paham Indonesia. Ya? Oke okay, guys, kalian mau ikut main di agen yang gua mainin? Cek deskripsi aja di situ juga ada komunitas yang lu bisa ikuti, lu cek deskripsi gua sekarang juga yeah. ya. Nah, oke okay, okay. kita lihat skater 3 belum mau turun 4 ya teman-teman. Ini sekantong layar lagi guys, lagi dong hijau mantap dikasih dong jadi pasirnya jam pasirnya us-us us, jam pasir nggak mau cuci juga sedikit oke empat nyangkut temen-temen juga turun lagi pun pundi tapi nggak parah ya temen-temen ya bagus kuning Hai nggak mau kuning kurang satu biji Yes ya biji siapa kurang satu goblok ya oke ungu skater satu biji menanti tiga skater lagi bisa kayaknya temen-temen kayaknya bisa adu nggak mau Oke okay, satu putaran lagi di bed 3000 turbo 10 kali kita lihat sama-sama sekitar -sama turun gak ya cair gak ya berharap cair nih teman-teman, gua gak tahu nih ya semoga cair tapi gua lihat ombaknya di bed 3000 kurang bagus nih kurang baik teman-teman, tuh gak cair guys. Ini turun teman-teman. Kalau gue anda naikin bed Sayang banget Kita lanjut ke bed 6.000 Semoga skater atau petirnya nyambut Ya teman-teman ya Biar nanti mantep WD-nya Biar gue bisa beli rokok Sambil jajanin tetangga-tetangga gue Nasi goreng pakai telur spesial ya guys Oke okay, mantap Oke kuning sepuluh ribu teman-teman dapatkan dong petir mantap bener nih gis tujuh ribu belas ribu yang turun skater satu kecoa Oke, uus lu ya keterlaluan lu gudak kerasin lu otot tu gis nggak ngasih lu si uus keterlaluan tiga skater nggak mau satu skater aja turun lagi gis ini berenam ribu riskan ya teman-teman kalau ada dapat petir nanti skater datang habislah kalian semua makanya hati-hati ketika kalian melihat pocket jangan lupa gue turun dua kali guys kita lanjutin, oh ya yeah. dananya juga jangan dana sketa teman-teman, jangan teman dirupusing, -teman. pusing ketika ada lu habis distor, kalau dananya dana sketa ya guys ya pastikan nah kan, kalau ngomong-ngomong aja si Rus males dikasih gua petir delapan, cawan dikasih 14.640 ditambahin petir 1220 kali dua puluh kali nechorada Dua ratus sembilan puluh dua naik lagi pundi-pundi tadi nyaris turun, jadi ya, biasnya ris banget turun, abis naik lagi, cowok hampir enam ratus ribu, nih tiar, oke okay banget, cincin satu layar ditambahin, Jam pasir juga dikasih, ayo, ayo usulin petir, jangan cuma tiga uus petir lagi dong, gak mau bang, kayak bener uus oke okay, enam ratus enam puluh lima ribu teman-teman. Ini kalau ada <tuk> scatter ataupun enggak gua rasa gua cukup aja sampai di sini ada iskan guys gua naik bet lagi di bet 10.000 gua mau aja dan bersyukur. mah kota banyak bener teman-teman. Aduh. Ih dapat apa nih gua? Gua dapat bonus teman-teman. Iya karena bet-bet ya mantap. Terima kasih ya. <tuk> <tuk> Emang agen yang gua mainin ini gacor parah luar biasa so, ya. guys ya udah dikasih jackpot dikasih bonus pula lu bisa ikutan main ya teman-teman oke kalau buat terusin agar riskan nanti malahan enggak wd buat teman-teman. jadi gua stop aja di beda 6.000 terakhir kalau lumayan di ID lu masing-masing gua kasih saran aja jangan lupa jangan ikuti gua banget modifikasi dengan, dengan turun naik beda ya, teman-teman. ketika udah merasa cukup udah stop WD nikmatin hasilnya guys lalu satu, satu kali, kali lagi di turbo dua ratus kelek ya guys abis ini gua mau pamit kita iya, lihat kita perdaratan enggak di berenam ribu ya guys lu kalau baik pada ratus jangan baik mendingan kita cocor aja kita cari jackpot murni teman-teman oke hijau dikasih kasih, kasih jawaban biru us nggak mau guys oke okay, lah ini tinggal dua putaran lagi masih, masih adakah magic atau keajaiban di putaran terakhir nggak ada teman-teman, gua pagi terima kasih sudah lihat gue see you on the next game slot, bye bye